Pak, Pak, eh. ngapain toh Pak? Loh, ya, saya nyelesaikan ini buat suling Tidak becak toh Ya masih hujan sebentar lagi, nanti itu jemput Tinggal nunggu waktu sedikit Saya betulkan ini dulu, nanti jemput eh, Pak, Pak bilang nih, Pak Iya, iya, iya Tadi Aduh. itu ya, pas Ibu Aris itu ya uh -huh. Ada kabar, Retno itu loh Nampar, no. juara satu, pak, nyanyinya wih, melok seneng lagi itu punya punya tetangga, anaknya juara ya. bagus itu ya betulnya yeah. ini itu ya bisa lho, no, pak, oh, suaranya lebih bagus, pak iya, tapi lomba itu kan bayar nah, kita ini buat bayar, lombanya kan mahal ya mendingan buat beli beras, toh. No. itu seruling juga enggak laku-laku gitu, pak Ya, kalau ada yang pesen pas, pas, Pak Ayu ya lumayan kan? Ya, namanya juga usaha macam-macam usahanya dicoba. Mana yang beruntung gitu loh? nah ya terus gimana, Pak? Dapat duitnya itu loh biar ini bisa les-les gitu loh, Pak. Kayak anak-anak lain itu loh, Pak. Les ya, oh iya lah. tante itu lah anu tuh so? Juara nyanyi radio dulu, dan sekarang buka les nyanyi. Duh. Duh hindi? hindi? timbali kok hindi? iya pak ya, gini loh nduk suaramu kan bagus kemarin nyanyi di kamar mandi itu bapak dengar wah suaranya wapi mbak coba kamu nanti ikut les gitu, kan tambah bagus suaranya hmm, mau, mau ya dia, nanti ibu yang antar ya dia bisa nyanyi ya bakat itu kalau tidak dikembangkan ya itu seperti kamu diberi kue, kamu simpen nah setelah hmm. seminggu baru kamu buka mambu, enak dipangan, kan emang-emang ya, hmm. mau kan Nanti belajar nyanyi yang benar, ya? Hmm, gimana ya? ya udah mau, tapi diantar ya? Iya, nanti ya. ibu yang nganter. Ibu yang nganter, kalau bapak nganggur ya, bapak yang nganter gitu loh. Hmm, nah. hmm. Iya. aku main dulu ya. Hmm, hmm. Ganti baju loh, jangan pakai baju ini. Iya. Hmm. Terus, Pak ini hmm. masalahnya, rumahnya Ratna itu kan agak jauh nah, terus ibu nganternya gimana? Mau nanti naik objek ya mahal Masa ibu jalan kaki ke sana pak? kita itu orang dulu sampai berjalan kaki nah itu yang penting jangan dimanjakan anaknya nanti kalau suatu saat dia harus jalan kaki, biarkan dia jalan kaki nah ini tuh masalahnya mau apaan dah, pak jalan kaki ke sana itu? Ya, ibu inilah diceritain dulu tuh jalan dua kali lipat dari rumahnya Lenteratna itu jalan kaki, pulang pergi gitu itu demi cita-cita itu harus harus berani harus mengorbankan diri, tenaga dan sebagainya itu walaupun Pak zaman ini masih beda si, Nah kembali nyataannya kayak gitu kalau saya punya motor tiga itu <gain gain> ya tak kasihkan semua, suruh naik semua <gain tuk> lah motor satu aja nggak punya, saya si, nyicil ya ventilator kemarin baru beli <tuk> Iye, pantil. Nggak lancar di mall. Nemu tutup pentil di jalan kan? eman-eman, gak usah dari motor. kan yang ketutup pentil, gue lah satu dulu nemunya gitu ya. Diterima, wailah ya. Weh, kalau gitu berarti bapak aja yang ngantar loh. Yon ya satu janjinya kan pertama ibu yang ngantar. Kalau ibu terpaksa nggak bisa karena ngambil cucian, baru bapak itu loh. Terus, Bapak Ayah, saya ngantar enak, kan tinggal narik becak lah, Ibu. Iya, sudahlah, Bos. Bu, nanti pokoknya saya yang ngantar. Kalau memang saya nggak bisa, ya Ibu utuh, berangkat juga, loh. Ya, Mereka kan jalan kaki, bapak atau loh? Ya, saya ngantar Iya, iya, Iya, habis. Hmm.